Nah, waktu itu kami di Kapuas ini ya, terutama saya sendiri secara pribadi itu membikin motto itu ini ingin mengenalkan Kapuas ini kepada dunia, ya artinya biar orang tahu Kapuas itu seperti apa, ya. Nah, alhamdulillah kalau sekarang kalau kita ketik Kapuas ya, itu langsung bisa keluar informasi tentang Kapuas ya. Jadi Mas apa nih? sudah banyak orang yang berkontribusi terhadap Kapuas. Nah begitupun juga kemarin kalau kita menggunakan apa nih kata Kapuas untuk mencari gambar ya dulu itu yang keluar adalah jembatan di Pontianak yang melintasi Sungai Kapuas ya karena jembatannya sangat terkenal ya berwarna-warni itu Luar biasa, nah, dengan makin banyaknya orang yang berkontribusi ya untuk memasukkan foto-foto Kapuas. Nah, akhirnya sekarang kita bisa lihat bahwa kalau kita ketik Kapuas, sekarang yang muncul adalah bundaran besar ya yang sangat terkenal di Kuala Kapuas. Nah, sekarang mengapa penting kita berkontribusi di, di ini? di di crowdsource ini ini saya contohkan di sini ya karena saya dari Kalimantan Tengah ya kita ngambil contoh kata misalnya pengantin Dayak kateng nah perlu diketahui bahwa Dayak di di Kalimantan Tengah ini banyak sekali sukunya ya kita punya Dayak Kapuas Dayak Kahayan ya yang semuanya itu kita sebut sebagai Dayak Ngaju ya Kemudian di Barito Selatan itu kita punya Dayak Maanyan, ya. Kemudian mulai dari jalur Sungai Barito itu, mulai dari Marabahan sampai ke uh, Murung Raya itu ada namanya Dayak Bakumpai, ya. Nah, kalau kita cuma ketik Dayak Kalteng, ya, maka yang muncul ini seperti ini. Tapi kalau saya ketik misalnya Dayak Bakumpai, Ya, kalau kita lihat apa gambarnya koleksinya kurang, ya, hampir muncul dayak yang tadi saja daya kalteng ya. Paling ini cuma satu saja nih acara mandi, ya acara mandi pengantin dayak bakumpai. Nah ini gambaran artinya apa? Artinya orang-orang dayak bakumpai itu kurang mengkontribusikan foto-foto mereka dalam di Google, ya sehingga waktu di searching itu enggak banyak orang yang bisa e, mengetahui tentang Dayak Bakumpai. Nah, itulah pentingnya namanya kontribusi ya. Nah, cuman ini saya enggak sempat menyiapkan untuk yang apa nih versi orang Banjar karena saya juga enggak terlalu banyak hafal ya tentang apa nih e, suku-sukunya. Nah, ini bagaimana pentingnya kontribusi ini dalam nanti meramaikan hazanah daripada foto-foto e, yang ada di Google. Ya, nah, ini contoh kedua negeri. Ya, jadi kalau kita searching pakai Bright, ya, nah, yang keluar itulah foto seperti ini, ya, karena memang, eh, tapi memang, kalau sampai sekarang, kalau pakai bahasa Inggris, mungkin masih seperti ini, ya. Nah, hampir tidak pernah keluar foto seperti ini, ya. Nah, jadi... Google nggak akan pernah punya koleksi foto kalau kita tidak mengkontribusikan foto-foto yang kita miliki, ya. Nah begitupun juga koleksi kue, ya. Kalau kita tulis misalnya dalam bahasa Inggrisnya pancake, misalnya searchingnya pakai pancake, ya, nah, akan keluar gambar seperti ini. Tapi Google nggak bisa mengenali ini, ya, gado-gado, ya. Nah, mungkin nanti perlu apa nih misalnya tapi kalau saya lihat kemarin ketupat kandangan udah banyak ya. Jadi secara gambar ya Google nggak bisa membedakan antara gado-gado Indonesia dengan chicken salad yang ada di Amerika Serikat. Ya. Kalau kita tidak mengkontribusikan ya kalau kita tidak mengajari mesinnya, kalau kita tidak bilang bahwa ini gado-gado loh kita. Gitu. Apakah di dalam gambar ini ada gado-gado? Ya. Apakah dalam gambar ini ada gado-gado? Misalnya kalau ditunjukkan chicken salad bilang tidak. Nah, jadi nanti dia bisa bisa apa? membedakan ya. Nah, tentu dengan berbagai macam variasi. Nah, begitupun juga dengan makanan-makanan lainnya. Ya, nasi padang, nasi lemak rendang di Malaysia. Jadi kan ini mirip-mirip ya. Kemudian lumpia goreng di Indonesia ya, popia basah di Singapura. Nah, sekarang ada sekitar 9 juta walaupun saya lihat di apa nih? di website langsung ya. Di open image ini ada sekitar 15 juta gambar ya. Nah, inilah gambar-gambar yang dikontribusikan oleh para kontributor, ya. Karena sebagaimana kita lihat tadi di aplikasi itu ada namanya pengambilan gambar. Nah, gambar-gambar ini yang mereka kontribusikan kepada Google untuk dijadikan sebagai Open Image. Jadi Open Image ini gambar yang bisa digunakan oleh siapapun, ya, secara bebas asal tidak untuk kepentingan bisnis rasanya. Ya. Nah, ini Uh, koleksi koleksi foto ya. Nah, tapi sayang sekali kata Google ya dari 15 juta gambar tersebut hanya sedikit dari gambar-gambar tersebut yang berasal dari India, yang berasal dari Cina. Nah, makanya kita lihat di apa? Di contoh verifikasi label gambar tadi di aplikasi, banyak sekali foto yang ada itu foto orang-orang barat. Ya, karena memang masih banyak Indonesia itu yang mengkontribusikan foto-fotonya. Nah, itulah sebabnya untuk mencahkan masalah ini, kita memerlukan jutaan gambar di seluruh dunia untuk melatih model machine learning. Nah, ini sebelum masuk ke sini, saya ingin tunjukkan dulu video kenapa. Penting kita mengajari mesin dengan lebih banyak foto, ya. Itu untuk mengurangi bias, ya. Jadi, what you say to it. How does it work? With traditional programming, people hand code the solution to a problem, step by step. With machine learning, computers learn the solution by finding patterns of data. So it's easy to think there's no human bias in that. But just because something is based on data doesn't automatically make it neutral. Even with good intentions, it's impossible to separate ourselves from our own human biases. So our human biases become part of the technology we create in many different ways. There's interaction bias, like this recent game, where people were asked to draw shoes for the computer. Most people drew ones like this. So as more people interacted with the game, the computer didn't even recognize these. Latent bias. For example, if you were training a computer on what a physicist looks like, and you're using pictures of past physicists, your algorithm will end up with. Men. And selection bias. Say you're training a model to recognize faces. Whether you grab images from the internet or your own photo library, are you making sure to select photos that represent everyone? Since some of our most advanced products use machine learning, we've been working to prevent that technology from perpetuating negative human bias. From tackling offensive or clearly misleading information from appearing at the top of your search results page, Adding a feedback tool on the search bar, so people can flag hateful or inappropriate autocomplete suggestions. It's a complex issue, and there's no magic bullet. But it starts with all of us being aware of it, so we can all be part of the conversation. Because technology should work for everyone. nah ini kita sebut sebagai bias ya jadi bagaimana tadi kita lihat di apa? di di video ini jadi bagaimana eh, ketika kita hanya mengajarkan bahwa yang namanya sepatu itu adalah sepatu laki-laki ya maka mesin nggak akan tahu bahwa sepatu perempuan itu juga sepatu Hmm, karena kita hanya memberikan kepada dia yang namanya sepatu itu ya sepatu laki-laki. Begitupun juga kalau kita ajarkan sama apa, sama mesin, ya ahli fisika. Ketika kita hanya memasukkan gambar-gambar ahli fisika itu cuma yang laki-laki, nanti kalau ditanya eh, eh, siapa ahli fisika dia cuma mengeluarkan gambar laki-laki. Nanti ketika ditanya ditanya gambar yang perempuan merkuri tadi ya apakah ini ahli fisika dia bilang tidak karena kenapa karena dia tidak pernah diajarin ada perempuan yang ahli fisika nah ini serupanya terjadi kepada uh, mesin pengenal wajah ya yang ada pada saat ini jadi di di negara barat ya sekarang ini sedang terjadi satu uh, upaya perbaikan terhadap Pengenalan wajah yang dilakukan oleh mesin. Karena kenapa? Jadi kemarin saya berbicara dengan apa nih teman di, kemudian saya ikut ini ya, ikut apa kursus namanya Leading with AI, ya, memimpin dengan kecerdasan buatan. Jadi dia bercerita, dia ingin mengupayakan agar mesin pengenal wajah itu juga bisa mengenal wajah selain orang kulit kulit putih karena selama ini kalau wajah itu kulitnya hitam ya agak sulit e, mesin itu untuk mengenali ya nah ini kan terjadi bias ya jadi lebih mengenal kulit putih ketimbang mengenal kulit hitam ya, ini masalah nah kemudian e, ada juga pengembangan algoritma ya di Amerika itu terkait dengan masalah apakah orang ini e, diprediksi ke depan akan melakukan kejahatan atau tidak ya. Nah, rupanya berdasarkan data yang ada e, kecerdasan buatan itu memprediksi orang kulit orang kulit hitam ya itu punya kemungkinan yang lebih tinggi untuk melakukan kejahatan dibandingkan orang kulit putih. Nah, jadi ini sangat apa nih sangat bias sekali ya. Jadi itu sampai terjadi mentang-mentang warna kulitnya putih, ya mentang-mentang eh, warna kulitnya hitam. Meskipun selama ini dia tidak pernah melakukan kejahatan, tapi karena dia kulit hitam, maka kemungkinan dia untuk melakukan kejahatan dianggap sebagai tinggi. Nah akhirnya ini sekarang sedang me me apa nih, mengalami perbaikan. Nah, lalu kenapa kita harus menggunakan crowdsource ya. Maka di sini ada pertanyaannya why crowdsource ya. Jadi aplikasi ini memungkinkan kita ya untuk menjawab secara singkat ya mirip seperti sebuah permainan dan nanti dari apa yang kita lakukan ini bisa menghasilkan data untuk machine learning. Makanya sering kita istilahkan ya, jadi kita melatih mesin itu dengan data. Ya, nah itu yang kita lakukan sekarang dengan menjadi relawan di apa di ini, jadi dengan tugas-tugas yang kita miliki itu kita melatih apa melatih mesin ya untuk melakukan berbagai macam hal ya. nah ini bentuk eh, apa nih pujian-pujiannya well done, well done Kau saya hampir nggak pernah lihat ini <laughs> ya. Nah, kemudian bagaimana berkontribusi? Mungkin lebih bagus saya coba saja pakai apa nih? aplikasi langsung ya, biar apa? Biar lebih mudah untuk uh, melihatnya ya. Nah, tadi kita sudah lihat untuk verifikasi label gambar ya. Nah, sekarang kita coba misalnya kalau kita ingin melakukan pengenalan uh, tulisan tangan ya. Nah dulu sebelum ini pengenalan tulisan tangan itu selalu hampir tidak ada bahasa ini, bahasa apa? Bahasa Indonesia, ya, hampir semuanya bahasa bahasa Inggris. Nah, cuma dengan makin banyaknya apa? kontribusi dari nyarangan banyaknya kontribusi dari ini ah? dari ah? apa apa ya Ma? mata apa hmm. ada nah, kan banyaknya kontribusi dari Indonesia makanya sekarang Sudah ada tulisan dalam bahasa Indonesia. Ya. Nah ini kita contoh misalnya pengenalan tulisan tangan. Nah ini kan terus nah, kita ketik di sini. Kemudian kita submit. Hmm. Ini apa nih tulisannya? Sakitnya hmm, apalagi nih? Perilatan, nah, jadi sebenarnya kita cuma mengajar, mengajarkan mesin untuk mengenali tulisan. Ya, jadi kita e, harus menuliskan apa yang tertulis, bukan apa yang menurut kita benar. Hmm, kayak ini kan harusnya kan target, ya. Tapi karena dia menulisnya target, ya kita tetap menulis sesuai dengan yang tertulisnya. Nah dan seterusnya. Kemudian untuk yang lain, misalnya ini favorit saya nih, yang terjemahan terjemahannya? The man's friend told him to dance with another girl. Sampai jumpa di Nah ini contoh aja, belum tentu bahasa Indonesia benar. <laughs> ya, nah ini contoh-contoh kontribusi. Ya. Nah kemudian untuk evaluasi sentimen. Nah kira-kira makanan enak, cuma muter lagunya kenceng banget. Makannya enak, cuma kalau muter lagunya kenceng banget. Sampai nggak nyaman di telinga. Nah ini kira-kira emosinya apa nih? ya misalnya kita pilih yang paling kiri perbaiki hmm, ya. agar pelanggan mobile legend tidak pada kabur artinya dia memberi komentar negatif ini ya kiri juga udah jauh-jauh sampai tujuan outlet cuman dibohongin ternyata banyak bohongnya ini emosinya apa negatif nah ini jadi kita kata ini kata orang Google ya. Jadi kita ngajarin mesin seperti ini, ini bisa membuat atau meranking ya komentar-komentar yang ada di Google Map, yang ada di uh, Play Store mana yang komentarnya paling baik ya. Nah, kemudian validasi terjemahan. Nah ini dulu pertama kali saya lakukan ya. Nah, cuma sayangnya karena pilihan apa font saya terlalu besar, jadi tidak semua tulisannya kelihatan. Tapi intinya membandingkan e, bahasa Inggrisnya dengan bahasa Indonesia. Kalau kita anggap terjemahannya benar, kita centang ya yang Cek nih ya sebelah kiri. Kalau kita anggap tidak, maka kita kali. Ya, yang terakhir itu adalah OS yang ini ada kamera smart ya. Jadi kelas kamera smart itu misalnya kita arahkan ke satu objek. Nah misalnya ini. Nah kenal nggak dia sama ini? gak kenal dia. Nah kita ketuk. Entah dikasih nama, apakah ini tumbler? Ya, kita bilang misalnya tidak. Berikutnya, nah, kemudian kita katakan deskripsi objeknya salah. tambah deskripsi, misalnya, apa nih istilahnya? Hmm, ini contoh aja, air minum dalam kemasan. Ya. Nah ini contoh penggunaan apa? kamera smart. Ya. Nah ini bisa nanti diubah. Kemudian yang terakhir adalah pengambilan gambar yang paling bawah. Nah, ini kalau kita mau mengapa meng, mengkontribusikan gambar, ya, nam saya mau foto buku tadi ya. nah ini misalnya kita kalau mau misalnya ada kategorinya tapi karena saya nggak terlalu tahu banyak ini cara menulis labelnya kita tulis aja misalnya buku hmm, ya yeah. Nah, itu contoh kontribusi pengambilan gambar. ya Sebenarnya pelabelan ini ada cara-caranya lagi ya, cuma saya tidak terlalu banyak, sering memakai. Nah, itulah cara kita berkontribusi di di Google crowdsource, crowdsource by Google. Nah, nanti di dalam ini kita bisa melihat e, pencapaian ya. Nah, contohnya saya sudah level 12 karena kontribusinya sudah 31.000. Nah, apa saja itu kontribusinya? Nah, ini ada paling banyak itu verifikasi level gambar. Kemudian kedua adalah terjemahan. Soalnya kemarin ini terjemahannya paling banyak Cuma karena sekarang ada 30 hari bersama crowdsourced by Google. Yang paling gampang nyari point ini cuma pakai verifikasi level gambar. <laughs> nah, Kemudian lain lainnya itu sesuai ini. Nah, kalau kita lihat bagaimana level ini dinilai. ya. Jadi kita lihat. Nah, jadi kalau kemarin kan kontribusi saya itu sudah 2500 ya, makanya otomatis saya langsung di level 8 ya. Rupanya level 5 saja, itu sudah dapat newsletter ya. Nah, kemudian ketika saya di level 10 kemarin, itu diundang uh, pakai Google Meet di acara eksklusif komunitas Cross Source ya itu pakai Google Hangout ya. Nah, di dijelaskan tentang apa itu Google Cross Source, kenapa kita perlu berkontribusi ya. Kemudian kita diajak untuk bisa menjadi influencer ya. Jadi influencer itu adalah orang yang mengajak orang lain untuk bergabung di Google Cross Source. Nanti kalau sudah level 3 itu nanti akan ditampilkan di halaman Facebook Crowsource, Jadi nanti di apa? Jadi feature. Ya. Kalau lima 15 itu dapat e-sertifikat dari Google. Beberapa teman sudah ada yang dapat sertifikat ini. Nah, yang tertinggi itu adalah Republik Indonesia, juta 500 ya. Kalau orang Indonesia, saudara sampai 4 juta. Kalau <guluh> saudara 18 ini, bisa melamar jadi uh, seperti ini orang apa. Uh, koordinator untuk komunitas dari Google. Nah, sekarang juga kita lihat. Papan peringkat, nah, coba lihat ya. Ini nomor satu, ini untuk versi label gambar limpat juta sembilan dari Indonesia. Mbak Nios Agus Sebenarnya namanya Nila Jadi walaupun beliau sekarang tidak aktif di komunitas ya tapi kontribusi jalan terus itu bisa ngalahin orang India yang nomor 2 Kalau saya untuk verifikasi gambar ini levelnya masih 14.000 <laughs> Tapi coba kita lihat terjemahan ya. Nah, di terjemahan ini saya masih masuk 100 har. Nah, peringkat saya ada di 36. Hmm, ini ya. Cuma memang... Kontribusi ini nggak bisa cepat yang terjemahan. Karena memang makin sering menterjemah, itu semangat makin lama makin panjang. Apalagi saya kemarin kontribusi di uh, penterjemahan untuk COVID. Ya, penerjemahan untuk COVID ini Panjang sekali kalimatnya. Nah, ini terkait dengan perintah. Dan di bawah ini terkait masalah. Karena kan semua yang kita perintah, yang kita ajarkan ke mesin ini, ini juga diberikan kepada ribuan orang lainnya. Nah, kalau yang lain juga sependapat dari yang kita sampaikan, nah ini dianggap sebagai akurasinya tinggi. Tapi kalau tidak, ini akurasinya dianggap. Nah, ini terkait masalah konsumsi. Ini kalau kita mau pakai, eh, mau pakai laptop, ya. Jadi kalau kita mau pakai laptop, ini kita masuk ke translate.google.com. Nah, di kanan bawah ini ada community, ya. Kalau kita klik, nah ini muncul di sebelah kanan ini ada terjemahan, ya. Nah, ini contoh kalau kita menerjemahkan dari Inggris ke Indonesia, ya. Ini nanti kita diberi 10 tugas. Setiap kita selesai, kita submit. Nah, sampai ke yang 10, ya. Setelah itu done, ya. Nah, dia berterima kasih karena kita sudah memperbaiki kualitas terjemahan di Google, ya. Nah ini tadi sudah ya validasi pengambilan gambar smart kamera evaluasi sentimen juga sudah. Nah, jadi kita lihat kalau kita mengkontribusikan gambar-gambar kita ya dicontohkan di sini misalnya di Google Map ya maka kontribusi kita ini bisa membantu pengguna peta ya untuk menjangkau lebih banyak pengguna roda dua ya nah, makanya sekarang Google Map ini digunakan oleh Gojek, Grab dan sebagainya, Nah, makanya kontribusi foto yang kita berikan kepada Google ini menjadi dataset terbuka, ya, yang bisa digunakan oleh siapapun untuk melatih mesin, Nah, ini komunitas crowdsource by Google yang ada di seluruh dunia, ya. Nah, jadi komunitas ini sudah ada di e, berbagai negara ya. Dan mereka selalu mengadakan kegiatan seperti yang kita lakukan saat ini. Jadi memang sebelum pandemi kegiatan sosialisasi ini dilakukan e, secara offline ya. Tapi karena kegiatan pandemi, maka kegiatan ini dilaksanakan secara e, online ya. Ini ada di Sierra Leone, Pakistan, Peru, Kolombia, ya, India, Kamirun, Indonesia, Irak ya. Nah, ini masalah komentar orang ketika dia menggunakan uh, Google dokumen ya. nah, jadi bapaknya menggunakan juga speech recognition, pengenalan suara ya. Nah, jadi dengan adanya apa? Aplikasi kita bisa mengapa menterjemahkan berbagai macam ini ya kata dalam bahasa dalam berbagai bahasa, maka ini memperbaiki kualitas daripada apa terjemahan ya kemudian. Nah, ini adalah top kontributornya Indonesia, ya. Jadi, di top kontributor ini, macam-macam, ya. Jadi, ini mereka yang berhasil mencapai level tiga belas, level ya. Ini mereka yang apa rata-rata, Mereka mencapainya beberapa tuh sebagai, sebagai besar itu sebagai sebagian besar tahun lalu, ya, mencapai top kontributor, nih, semua dari ini. Saya sebenarnya ini gambar awalnya orang dari seluruh dunia, ya, tapi karena Indonesia sudah banyak kontributornya, ini yang saya tunjukkan. Ini FX Budi Widiat Moko, ini adalah apa ketua komunitas. Crossword by Google di Indonesia, ya makanya beliau mendapatkan award itu ada tiga ini sebenarnya, ya Influencer Award, ya artinya dia apa berhasil mengajak orang untuk menjadi influencer, ya beliau juga merupakan kontribu top kontributor, ya mencapai level 13, yang satu lagi itu saya lupa, ya. Nah ini Mbak Nila tadi Nios Agustin Hermawati ya Jadi beliau ini yang apa Yang tadi sampai 4 juta ininya eh, Verifikasi label gambar ya Yang masih belum terkalahkan di seluruh dunia Nah ini orang berasal dari eh, Aceh sampai ke Bali Ya Cuma saya masih belum lihat orang Sulawesi ini di sini, ya. Kalimantan, Kalimantan di top kontributor belum ada rasanya. Nah ini yang bikin saya agak merasa apa ya, merasa agak eh, prihatin ya, karena orang Bangladesh saja, ya, yang begitu cinta dengan bahasa mereka. Jadi, para mahasiswanya berpartisipasi dalam kegiatan terjemah rame-rame, sama -rame, gitu ya, sampai mereka pakai bandana ya. Itu dalam rangka untuk memperbaiki terjemahan dari bahasa lain ke bahasa Bangladesh. Nah, begitupun juga harusnya kita dengan bahasa Indonesia ya. Jadi, artinya bahasa-bahasa lain itu harusnya bisa kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sehingga. Kualitas terjemahannya menjadi lebih lebih bagus, ya. Nah, ini contoh kemarin kegiatan kami di e, Politeknik Muara Teweh, polimat. Ya, ini sebenarnya foto awalnya, ini foto orang Malaysia. Tapi waktu itu, saya minta sama teman-teman di Politeknik Muara Teweh, tolong dong kalian ada yang apa e, pegang bendera merah putih terus share fotonya mereka mau <laughs> mungkin nanti kalau teman-teman di Politeknik Hasnur mau kontribusi juga silakan nih nanti kita ganti lagi fotonya untuk yang berikutnya ya ini adalah masalah influencer ya jadi influencer itu adalah kunci atau tulang punggung daripada komunitas crossos by Google ya di sini disebutkan influencer itu adalah orang yang sangat percaya dengan misi cross source dan menggunakan pengaruh kuat di mereka untuk menjalankan komunitas lokal bersama-sama. Tahun ini ada sekitar influencer itu ada di lebih dari 40 negara ya. Jadi kami tiap apa? Tiap bulan ya itu dibagi ini dibagi newsletter yang isinya para influencer, ya, ini coba saya share. Ininya, apa uh, saya share? Contoh newsletternya jadi, newsletter ini uh, berisi orang-orang yang... Dari berbagai negara, ya, yang sudah melakukan kegiatan seperti yang saya lakukan saat ini. Nah, ini contoh yang kita terima dari dari Google ya, nah emailnya seperti ini. Jadi kita lihat di sini ini contoh para eh, apa Google Crowdsourced Influencer ya. Nah sayangnya kemarin ini inisnya nggak masuk ini ya. Nah coba kita lihat ininya apa. Eh, di Google dokumennya. Nah, ini adalah yearbook-nya. Ya, yearbook itu maksudnya e, buku tahunan ininya. Eh influencer, ya. Nah, ini contoh yang baru-baru, ya. Yang Indonesia rasanya di edisi sebelumnya, ya. Ah ini contohnya punya Indonesia, ya. Jadi ini eh, kita lihat gedenya. Nah saya adalah guru matematika dan sangat suka sekali naik gunung katanya, ya. Hal yang lucu tentang saya katanya suami saya juga influencer crowdsource dan kami bersama-sama berharap untuk membangun komunitas crowdsource yang betul-betul eh, eh, menyebar ya atau banyak atau berkembang di di Bandung ya. Kemudian idenya untuk membentuk komunitas crowdsource yang sehat, ya komunitas yang menyarankan kepada masing-masing anggotanya untuk berkontribusi terhadap proses di mana kami menginspirasi satu sama lain melalui kontribusi kami. Ya, nah spesialisasinya dia ini katanya public speaking. Apa yang paling dia apa nih ingin orang lain tuh tahu tentang Indonesia? Indonesia punya banyak pulau, ya. Kemudian ini negara kepulauan terbesar di dunia. Ya. Budaya yang juga sangat bervariasi. Kita punya banyak sekali bahasa. Jadi di sini ada 700 bahasa. Luar biasa. Ini contoh apa newsletter yang dikirim oleh Google Source ini kepada para influencernya. Nah, makanya ini tolong, apa? ya. Tadi emailnya nggak ada, ya. Nah, ini ya. Jadi, nanti kalau kalian berminat menjadi influencer, ya silakan kirim yang di kiri bawah ini. Silakan dicatat, ini crosssource trip community at google.com, ya. Nah, ini tadi sampai apa? Bu Isuwaria itu mengingatkan mengingatkan nanti kalau ada yang berminat menjadi kontributor, kemudian ingin menjadi influencer, nih silakan surati beliau ya. Nah, kita di sini bisa dengan alamat apa? Google Classroom di atas ini kita bisa menyampaikan umpan balik ya atau kalau mengikuti cross di Facebook juga bisa melalui eh, di halamannya, di cross by Google Official. ya. Nah, kemudian hashtag-nya adalah Google cross ya. Nah, Bagaimana sejarah kita di Indonesia? ya? Jadi ini adalah foto ketika ada utusan dari Google datang ke Indonesia, video Hmm, ya, ini banyak orang India-nya, <laughs> ya. Nah dari mereka inilah akhirnya apa? Uh, ini sebenarnya banyak dilibatkan di masa-masa awal dalam uh, apa? Membangun komunitasnya para local guide, ya. Para pemandu lokalnya Google, ya. Jadi mereka sudah punya komunitas ini sebelumnya. Nah kemudian mereka diajak untuk bergabung di crowdsource by Google. Ya. Nah kemudian diajak juga orang-orang yang aktif di ruang komunal Indonesia. Ya. Jadi Facebook itu di Jakarta itu punya namanya ruang komunal Indonesia. Ya. Jadi dia mengajak apa? berbagai macam orang yang aktif di media sosial terutama di Facebook nah, kemudian dikumpulkan untuk memberikan ide-ide kegiatan apa saja yang bisa apa nih, dilakukan dengan menggunakan Facebook ya kemudian nanti ide-ide seperti apa yang bisa dijalankan nah ini orang-orang yang ada tadi di di top kontributor ya, beberapa di antaranya nah nah uh, setelah pertemuan yang tadi, akhirnya yang paling kanan nih, ya, ini di kota tua, yang namanya Reshma. Jadi, ini paling kanan dari kita, ya. Nah, itu beliau dari Singapura. Dia adalah waktu itu pernah menjawab komunitas cross by Google di Asia Tenggara, ya, datang ke Jakarta. Nah, mereka mengumpulkan para guru, ya, komunitas pemandu lokal, ya. Nah, ini adalah cikal bakal daripada komunitas uh, Google Crosswalk di Indonesia. Oke, mungkin itu dulu. Ini sebenarnya belakang ini ada lagi ini ya, tapi kita cukupkan dulu untuk sekarang. Silakan Mbak moderatornya untuk apa? Untuk kalau ada yang mau tanya-tanya dan lain sebagainya, uh. Mbak Padilla. Iya, Terima kasih banyak Bapak. Uh, mungkin bisa kita tarik kesimpulan dulu sebelumnya, karena saya rasa ke crowdsource ini sangat berguna, contohnya saja Google Translate, di mana masih belum terlalu sempurna, maka dari itu banyak memerlukan kontributor lainnya untuk berpartisipasi di dalamnya. Mungkin dari penjelasan Bapak, kawan-kawan yang lain, uh, ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung raise hand atau buka mic. Atau kalau mau bisa dicat biar dibacakan. Langsung aja kawan-kawan. Mungkin ada yang berminat pengen jadi salah satu influencer seperti Bapak Jumatil Fajar. Atau menjadi kontributor. Oh iya kontributor. Kalau kontributor tuh yang main gamenya aja, kalau influencer yang ngajak-ngajak orang. <gifat <gifat <gifat saya sendiri awalnya itu poin poin level saya cuma hampir setahun itu cuma 10 aja, hampir baru sekarang aja nih saya naik ke 13 belas nih ke app nih, ya ke nggak sampai tiga belas belas tadi ya itu cuma karena memang ada kegiatan namanya thirty days crowdsource gitu. Jadi 30 hari itu kita dibikin kelompok Satu kelompok 40 orang Kelompok merah, kelompok kuning Kelompok biru, kelompok hijau Nah itu Dari seluruh dunia Dari Asia Tenggara sama Asia Timur Digabung orangnya Ada yang di situ ada orang Korea, ada orang Jepang, ada orang ini Nah dalam satu tim itu kita Disuruh untuk mengerjakan tugas-tugas itu Mana yang paling banyak, nah itu nanti yang juara jadi kami ini di targetnya sehari paling 100 1000 tapi saya juga enggak tercapai. Mungkin kawan-kawan tidak ada yang bertanya atau bagaimana? Atau sudah cukup jelas dengan penjelasan Bapak Jumatil? Ini rata-rata yang hadir semester berapa nih Mbak? Semester tiga, semester 5, sama semester 7, Pak. Hmm, ini jurusannya, jurusan apa? Teknik informatika. Nggak ada penjurusan lagi, nggak ada, Pak. Khusus yang teknik informatika aja, nggak. Maksudnya ada yang apa nih? Jaringan, ada yang perangkat lunak atau software programmer gitu, nggak ada. Oh, nggak ada, Pak. Kalau di TI ini, belajar mesin learning juga, nggak? Kami sih kalau yang belajarnya yang tentang algoritma, web, nanti ada jaringan, uh, desain. Hmm, gitu. uh, mungkin saya aja sih yang nanya, Pak, biasanya kan kalau kita yang pengen uh, masuk akun atau bikin akun, biasanya kan ada verifikasi yang uh, klik yang mana sih, yang gambar sepeda, apakah itu masuk yang uh, crowdsource juga? Atau itu kita bisa dikatakan, apakah kita sebagai kontributor yang klik-klik itu? Oh enggak, itu lain. Kalau itu kan CAPTCHA itu dia apa, kayak semacam apa. Nah itu juga menggunakan ini, menggunakan apa artificial intelligence. Nah itu kan sama kayak ini apa. Ya, Jadi kalau sekarang ini kan pemanfaatan artificial intelligence memang masih sangat terbatas ya. Sekarang ini baru digunakan untuk pengenalan wajah, kemudian untuk rekomendasi, kemudian untuk mengurangi spam. Ya contohnya kalau kayak gitu di Gmail itu kan Surat-surat yang misalnya memiliki kata-kata yang ada kaitannya dengan masalah hadiah atau langganan segala macam, nah itu langsung masuk ke promosi misalnya atau masuk ke spam, ya. Nah atau yang kalau di YouTube itu atau yang di tempat-tempat lain itu adalah rekomendasi, ya. Nah itu yang sekarang banyak digunakan di di apa ini, di machine learning ya, di kecerdasan eh, buatan itu. Jadi contohnya kalau kita Kayak saya tadi ya sambil apa ini, ngetik itu atau bikin powerpoint misalnya saya nyetel Maher Zain. Nah, nanti kan berikutnya itu kalau kita next-next itu kan lagu Maher Zain terus gitu. Kita lihat di Youtube. Oh. Rekomendasi itu diberikan oleh Artificial Intelligence. Maka coba lihat di misalnya kalau pernah beli tiket ya dari Banjarmasin ke Jakarta. Nanti coba lihat di kalau kita pakai laptop itu iklan yang muncul itu iklan tiket <laughs> itu namanya rekomendasi. Nah, ya. Itu nanti dia apa nih algoritma yang dipakai di apa nih di artificial inteligensinya untuk rekomendasi. Ya, sekarang ini kan dipakai untuk prediksi ya, tapi memang untuk prediksi ini kemampuannya masih sangat terbatas. Contohnya sekarang ini lagi dikembangkan prediksi untuk dunia kesehatan ya. Tapi yang baru bisa digunakan itu baru untuk kanker eh bukan kanker ya tumor jadi misalnya kalau foto ronsen menunjukkan gambaran ini maka ini adalah tumor ini itu sudah hmm. apa? Eh, apa ini kecerdasan buatan itu sudah bisa mengalahkan dokter spesialis radiologi hmm. tapi seperti kayak untuk penyakit covid masih belum bisa ya karena koleksi gambarnya masih belum banyak kemudian gambarnya tidak terlalu spesifik ya. Nah, sekarang ini juga lagi berarti, ada. kenapa? Berarti yang enggak crowdsource ini membantu kita memverifikasi dalam menemukan informasi yang akurat ya, Pak. Ya, membantu mesin untuk mengenali itu aja. Hmm. Jadi kalau kayak verifikasi label gambar itu membantu dia untuk mengenali ini gambar apa, ini gambar apa, gambar apa. Nah, kalau di pengambilan gambar itu menambah hazanah. No, yeah. Hazanah seperti kayak tadi misalnya kalau saya mempromosikan Kapuas ya berarti saya harus banyak-banyak kontribusi foto Kapuas. Karena nanti waktu orang searching Kapuas banyak foto tentang Kapuas yang keluar. Gitu. Hmm. Gimana kawan-kawan yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak Jumatil? Nanti kalau teman-teman ada yang download ini ya, download aplikasinya. Kemudian nanti kalau sudah level 5, kemudian berminat apa untuk jadi kontributor atau bergabung dengan komunitas crowdsource by Google Indonesia, silakan dihubungi saya di email tadi atau di, apa? Atau saya tulis nomor HP-nya ya, di sini. Coba lihat di chat ini. Nama saya Jemaatul Fajar 0813 5274 8559. Nah, nanti silakan hubungi seri nomor ini untuk kita masukkan di komunitas eh, Crossos by Google Indonesia ya. Kalau berminat. Nanti biasanya kalau yang apa nih mereka-mereka yang suka ini Nanti kan kalau dia sudah level 10 itu nanti akan diundang di uh, hangout ya. Jadi nanti ngobrol sama orang India. Uh, di sini rata-rata untuk bahasa Inggrisnya gimana? Pada pinter bahasa Inggris enggak? Uh, mungkin beberapa Pak. Nah Jadi nanti kalau apa? Karena nanti kalau sudah level 10 itu diundang untuk hangout itu. Meet up ya. Itu biasanya nanti... E, pembawa acaranya karena orang India itu ngomongnya pakai bahasa Inggris, ya. Makanya, beberapa yang bergabung di komunitas ini, mereka bilang, e, "Saya mau latihan bahasa Inggris <laughs> <laughs> karena kalau saya sendiri juga, Inggrisnya juga nggak pinter, ya." Tapi, ya, namanya ngomong itu ya, berani-berani aja. <laughs> Kebetulan kita masih punya waktu 6 menit lagi. Mungkin kawan-kawan ada yang ingin ditanyakan atau Bapak Jumatir masih ada yang ingin disampaikan? Ya harapan saya sebenarnya dengan pengenalan ini paling tidak kita bisa tahu apa yang bisa kita kontribusikan untuk Google sehingga nanti untuk memperbaiki. Dulu sebenarnya saya pernah ini, bulan lalu rasanya, itu saya mengirimi surat ke ini berbagai kebanyak guru bahasa Inggris Kalimantan Tengah waktu itu saya apa saya minta sama mereka bisa nggak kita memperbaiki kualitas terjemahan Google ini sehingga nanti makin lama makin bagus terjemahannya. nah saya minta ke mereka bisa nggak sehari paling tidak itu menterjemah satu kalimat aja tapi rupanya responnya masih rendah ya tapi nggak apa-apa namanya juga ngajak orang ya Nah, jadi nanti dari sekian banyak ini mudah-mudahan apa nih ada yang berminat nanti jadi kontributor e, yang tadi kontributor untuk terjemahan, validasi untuk apa nih smart kamera, verifikasi label gambar, tulisan tangan atau pengambilan gambar terserah aja. Nah, nanti kalau sudah mencapai level 5 silakan hubungi saya di e, nomor tersebut ya. Mungkin itu saya bukan terima kasih ya kepada pihak Politeknik Hasnur, terutama ke Pak Ardi ya. Pak Ardinya ada nggak ya? Oh ada ini ya. Ini Pak Ardi aja nih dosennya nih ya. Dila. Uh, kayaknya bukan sih Pak. Bukan. Soalnya ada yang mahasiswa <laughs> nama ini yang ada dosen itu yang Bapak Yazid Aufar, Pak. Oh Pak Yazid Aupar. Kami ucapkan terima kasih dari Crossroads by Google atas kesempatan yang diberikan oleh Politeknik Hasnur untuk bisa memberikan sosialisasi kepada uh, mahasiswa di politeknik ya. Mudah-mudahan ini ada yang berminat sehingga nanti bisa apa? menjadi kontributor dan juga nanti bisa menjadi influencer. Mungkin saya informasikan kemarin saya memberikan apa? kontaknya Pak Ardi itu ke Iswarya Bala Krishna ya. Karena ada tawaran kemarin dari Google kalau misalnya para apa, Universitas ini tertarik dengan machine learning. Google mau mengadakan workshop, ya, workshop yang nanti sertifikatnya itu adalah sertifikat dari Google. Ya, kemudian nanti ada yang berminat. Oke, mungkin itu dulu. Terima kasih, Mbak Fardilan. Iya, uh, terima kasih banyak kepada Bapak Jum'atil Fajar atas penjelasannya mengenai crowdsource by Google dalam rangka mengurangi bias mesin learning dan juga membantu mesin untuk mengetahui tulisan tangan. Uh, saya harap kawan-kawan di sini bisa memahami dan juga mungkin mendapat ilmu tambahan sebagai wawasan ke depannya mengenai materi kita kali ini mungkin karena sudah habis waktunya mengenai kontak nanti akan saya share kalau kawan-kawan berminat untuk menjadi kontributor kepada Bapak Jumatil Fajar terima kasih banyak saya rasa sekian dulu sesi kita hari ini saya ucapkan salah hilang mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke saya tutup ya makasih ya pak